sempurna. Oke. Okay. Oke. Okay. Hoverboard ini ya, yeah, motor hoverboard ini saya pasang kembali. Iya maaf, maaf sebelum pasang Kita pasang dulu Ini Dan ini perlu Anda ketahui Saya menggunakan Sepeda motor Pelek sepeda motor ya Kalau bisa dilihat Dia tipenya 14 in ya. Kalau Anda lihat. Nih. Kalau jelas. Ya. Dikotnya 70 90 14. Ya. Jadi saya menggunakan kamp pelek 14 in. Oke. Sekarang kita mulai pasang Ini hoverboard Motor kita pasang ya. Kita cocokkan lubangnya Sesuai dengan Yang sudah kita bor Ya, ini ada mur empat, kita pasang itu dua, udah empat. Nah, disini Anda bisa lihat. baut semua sudah terpasang, oke? Okay. kan kita pasang murah ini mudah sekali, nggak usah ribet-ribet, bikin motor hoverbot nggak usah pakai jari-jari, ngebor praktis pakai. Ring 14 saja malah torsinya lebih bagus dibanding dengan velg 19 atau 20. Ternyata susah nih. pasang ya anda lihat empat baut ini sudah terpasang dan lubang bearing aman ya aman jadi kita kenapa saya tidak melubangi bearing karena nanti as untuk sebelahnya ini ada Bearing Jadi kita tidak mengganggu Mengganggu Bearing dari Howerbot ya Oke Sementara Nah ini Untuk itu Di sini Ya Anda lihat Saya bikin as Nanti masuknya ke sini Ya Anda perhatikan Nih Oke Sekarang kita pasang Motornya ya ya untuk memasang angker kita harus menggunakan tang ya agar dia tidak terlalu menarik terlalu kencang oke okay. paham oke okay. ini aset sudah masuk kemudian kita tutup Ingat ya, buat kita mengencangkan adalah berseberangan, ya tidak boleh sekaligus karena akan merusak, membatas antara rumah dan piringan ini. Oke. dan ini dan ini pun saya sudah siapkan lubang untuk disk oke okay. Ring-ringnya Oke, okay, pilihan sudah terpasang. Nanti ini kabelnya tinggal kita kasih selongsong yang dibakar ya agar air tidak bisa masuk ke tanaman. Nah, selanjutnya as ini kita pasangkan di sini. Oke, okay. ini sudah siap. motor hoverboard, mudah sekali ya? Kan, hmm. oke, okay. nah, Anda lihat nah. tuh. Ini kita pasang nanti di arm motor. Oke, okay. oke, okay. untuk lebih jelas, ya, yeah. nih, ini this. oke, okay. ini saya menggunakan merek Swallow, oke, okay. tipenya agak silo ya, tuh. 14. 70, 90, 14 Jadi saya menggunakan pelek Untuk metik ya Yang ring 14 Karena Untuk Mengejar torsi yang cukup Tidak terlalu Lemah Kita harus mencari Sekecil mungkin Lingkaran dari pelek ini sudah terpak, tinggal dipasang ini, oke? Okay. Tuh, kita lihat semuanya ready. Dan kalau terjadi kerusakan pada motor, kita nggak perlu repot-repot membongkar jari-jari, tinggal kita buka bautnya aja nih, semua nih yang ada di sini nih baut-bautnya kita buka tarik koilnya ini nggak mengganggu sudah oke okay. Hai sekarang tinggal kita pasang arm ya oke okay.